Semuanya. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai tips dapat orderan dari TikTok affiliate bisa tembus jutaan rupiah dan tembus orderan banyak tiap hari sebenarnya sih ini. Cuman kasih tips aja ya. Jadi siapa tahu yang bergabung dengan TikTok affiliate bisa dapet komisi yang lebih tinggi. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu caranya seperti apa, langsung aja simak video berikut ini. Oke okay, kita akan masuk ke tiktok ya okay, teman-teman Jadi di tiktok aku tuh memang e, banyak e, apa namanya racun shopee-racun shopee atau orang-orang e, yang memang nge-share produk tiktok affiliate nih contohnya kayak racun shopee tiktok 01 gitu dia itu sebenarnya nge-share uh, atau mereviewkan produk-produk diantaranya ada peralatan rumah tangga gitu ini seperti keset ini tuh kalau kalian pengen tahu video ini diambil bisa dari Pinterest juga yang pernah aku share video sebelumnya ya banyak banget barang-barang Cina nih kalian lihat ya ini tuh produk barang Cina uh, apa namanya kayak pemanas Portable gitu loh, ini kalian bisa salin linknya, bisa untuk promosi Shopee Affiliate, bisa untuk TikTok nih. Kalau TikTok ada di keranjang kuning, sebenarnya sih enggak, enggak apa sih, enggak sama-sama banget untuk apa namanya, untuk model maksudnya kayak untuk... Gambarnya sih nggak terlalu sama, cuman fungsinya kita cari yang mendekati gitu, yang sama gitu. Nah, ini kalian tahu nggak sih yang lihatnya itu udah 2,4 m, 1,3 m, dan ini bukan video original yang uh, racun Shopee TikTok buat gitu. Jadi kayak ini tuh video yang diambil kemudian diupload ulang kayak gitu, teman-teman. Tapi kan kalian tahu sendiri dong, ini aja uh, apa namanya? yang komen aja ini udah sekitar 800-an berarti kemungkinan pasti banyak banget orang-orang yang chat out atau orang-orang kayak uh, maksudnya yang beli gitu ini aja banyak yang komen berapa harganya gitu dan gimana cara ordernya seperti itu nah uh, apa namanya pokoknya tuh kalian kayak harus pinter-pinter cari produk yang memang dibutuhkan gitu, terus jangan lupa juga ya, untuk uh, Shopee, itu kalian harus punya uh, yang followersnya banyak, kemudian juga untuk cara penerapannya, cara penerapan FLKS, follow, like, comment dan share, itu penting banget untuk pemula-pemula ya nah, kemudian selain itu, kita akan cek juga ini sih banyaknya produk peralatan rumah tangga, ya. Kalian bisa cek aja. Ini sikat dorong lantai nih. Ini juga sama. Ini tuh video-video Cina, teman-teman. Jadi, kalian tuh kalau misalkan nggak punya produk atau nggak punya sampel untuk direviewkan, kalian bisa pakai cara ini atau cara yang pernah aku share di YouTube aku sebelumnya. Jadi kalian bisa download uh, produk adong uh, download dulu videonya. Nanti kalian uh, untuk sampelnya di, di sini untuk di TikTok itu udah ada, teman-teman. Jadi di keranjang kuningnya memang sudah ada gitu. Seperti itu. Kita akan cek lagi untuk racun Shopee, racun Shopee yang lain. Nah, ini ada at Ad Complete Shop. Di sini juga sama, lebih Mempromosikan peralatan-peralatan rumah tangga ya Ini kayak Apa namanya Keranjang penyimpanan serbaguna Ini juga yang pernah aku up juga Dan kalian tahu kan Ini yang nonton aja udah 384 ribuan Dan ini lumayan ya Jadi tuh kayak Apa ya Bener-bener nge-share ke Mana-mana gitu loh Yang nontonnya aja udah banyak sekali gitu loh dan memang ini bukan video original yang dibuat oleh akun complete shop gitu. Jadi memang videonya ini download kemudian diupload kembali gitu loh di tiktok kayak gitu. Dan aku udah infoin kalian bisa download di pinterest karena banyak banget video-video Cina yang seperti ini di pinterest. Jadi nanti kalian tinggal di keranjang kuning tuh sesuaikan aja gitu. Hanger pakaian. Ini kan hangar, videonya hanger pakaian ya. Tinggal menyesuaikan aja. Jadi seperti itu sih. Dan dari share-share produk kayak gini kalian bisa dapet jutaan rupiah pastinya gitu loh dan kalau misalkan udah punya followers banyak kemudian banyak apa namanya video selalu di up atau ke up selalu fyp gitu maksudnya ya itu lumayan banget penghasilannya apalagi tiktok tuh jangan Uh, salah ya Komisi TikTok tuh rata-rata gede-gede Hampir sepuluh persenan Aku pernah share di video sebelumnya Untuk komisi TikTok tuh tinggi-tinggi Ada yang 10 persen Ada yang 15 persen gitu loh Dan mereka tuh nggak nggak kayak Apa ya uh, Dibedakan antara pengguna baru Pengguna lama kayak Shopee gitu nggak sama sekali Kalau TikTok itu kalau misalkan Komisinya 10 persen Itu dia pure pengguna lama pengguna baru bahkan dapet 10 persen Jadi memang lumayan banget gitu loh. Dan kemudian selain di eh, apa namanya? di TikTok kayak gini, di sini juga ada link bio ya. Kalau kalau link bio ini lebih mengarah ke Shopee Affiliate. Jadi komisinya bisa dari TikTok Affiliate dan Shopee Affiliate juga. Kayak gitu. Nah, kalian bisa scroll-scroll aja ke bawah. Di sini banyak banget video-video peralatan rumah tangga yang di-up di sini, ya teman-teman. Kalian gak usah khawatir kalau misalkan gak punya produk atau gak punya sampel. Aku udah kasih solusi di video-video YouTube aku sebelumnya. Kalau gak punya sampel, kalian bisa download dengan mudah gitu. Sekarang tuh gak ada yang susah, teman-teman. Sekarang tuh bener-bener kayak difasilitasi untuk kita para afiliator gitu. Kalau misalkan mau nge-share video gitu. Kemudian kalian bisa tahu dong untuk uh, apa namanya? Ini tuh di apa video-video peralatan rumah tangga di up banget. Pasti banyak yang beli juga gitu. Kemudian ada home living TikTok juga. Ini sih sama peralatan rumah tangga juga. Dan yang lihat udah 1,2M, kemudian yang komen juga banyak banget gitu. Pasti kalian tuh tahu dong komisi TikTok itu enggak main-main gitu loh. Jadi kalian bisa dapat jutaan kalau misalkan e, tipsnya itu kalian harus rajin upload. Jadi itu kalian harus e, rajin upload tiap hari. Misal sehari 3 video itu kalian harus lakuin secara konsisten. Dan jangan lupa juga terapin FLKS, follow, like, komen, dan share. Itu, itu cara atau itu tips untuk menambah followers dan menambah kayak supaya video kalian selalu up atau supaya video kalian selalu FGP gitu loh. Semakin banyak yang komen, yang share, dan like Itu kemungkinan video kalian ep teman-teman Jadi dipastiin tipsnya seperti itu Kalau misalkan kalian udah ep terus nih, dipastiin Komisi kalian gak bakalan Meleset atau komisi kalian bisa dapat Jutaan rupiah, karena aku bilang tadi Komisi dari TikTok tuh hampir 10% Produknya tuh kasih eh, Komisi itu gak Murah, gak sedikit ya Hampir 10%, nah, ada juga yang 15% Nah ini banyak banget produk-produk peralatan rumah tangga yang di-share dan penontonnya udah banyak banget Ini video ini selalu ke up ya Untuk video dari home living tiktok Dia selalu app-app selalu, di selalu ada di beranda aku gitu loh Nih kayak gini Seperti ini ya untuk tipsnya. Jadi pokoknya kalian tuh nggak jangan sampai upload hari ini. Nanti enggak upload hari ini. Nanti nggak Jangan seperti itu. Pokoknya harus konsisten upload tiap hari. Kayak gitu ya. Oke teman-teman itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on my next video. Bye bye.